Filmule Marsa. Heh, Kurang Marsa. Bir. Mantap teh. Berdengkeun film eta. Lamun <Sijer> <Aandara. Sijer> film Sun Goku Mang Wing Sun Goku. pun mun diidekeun Karena era pertama ya kedua, heh era pertama aye. Patraih. Ah, itu. Mun dina film Praman pensiun. Ari Kang Bah Ajik kapiheulaan. Bale. Anu lebay bebek, jangan-jangan itu zona hijau. <tion> angkat jam delapan delapan karena supir karena si Moling rada kerek ngebluk iya benar jadi hudangnya berang satu kita teh mau jalan ke daerah Cibeday Pangalengan mah mm. ke daerah Kabupaten Bandung gitu <tuh>. jalan-jalan santuy, jalan-jalan manja, samari popotolan, jalan pangganten itu pemegatna. Oh, oh pangganten ya. bade diistri istri, trenan. Pangganten bagus Oke, okay, geng. Oke, okay, Jangan lupa Subscribe, like, share, komen. E Sebab nawan subscribe mah gratis tinggal klik gitu kan. Iya iya iya iya. Tonton oge subscribe channel lah. Malling Stun. Nulisnya M O L I N G, pasti S T U N S, tun. Lain S. Manis. Oh. Oke gengs. Buat itu harus di subscribe. Bu Hena terus di-subscribe Atos Temanyun Ayo. aduh <guluh> Oke, tau gilapnya Selayana, Tudurgen e, Temangka di-sigit video Hena Tudurgen, blog jalan-jalan ke daerah Ciwede Wah, gitu pamit denda, gitu, Pak. 10 orang, setengah, Rp350. Oh. Bisa ini gitu yang nge sih? Ya, nge konten, ya, Pak. Itu nge sih, aku mau youtube kan kamu nonton youtube kan kamu nonton youtube ya, tosi mantas ui di acara ya, ya mohon atur dong pak coba ya, beda ngepi, aduh, di Gunung Puntang, kita Gunung Puntang tempat area wisata, tapi kita jadi ramun mayor prewedding. kena cas Jadi mau dulu ya bu. Tapi komentar caranya, Aing bisa nggak bohong selangali? Dia ramenya pemeriksaan nahan, coba cek si maling, tenaun. Tidak punya konten, tenaun. Catatan cinta, catatan si pakai baju baju YouTube juang kimawan official. Oke, oh, oh. <laughs> perlengkapannya dikeluarkan keluar kenilaan. Ini nama -nama. eh mana Ini, ini buka. Pokoknya okay, oh. Oh, eh, ya. gitu. ya, ada. Ya, ya. Bila jilain, tubuh, Lagi, ya. bawah, hmm, ini, ini, kamera nasi, ini cabok. Jadi Kamera sabok bobok. Ini warna reflektor jadi kamera. Jadi tapi bawahnya kalau kamera kungkul. Kenapa sih? Oke jadi orang rek senang si eh, kefotoan juga coba deh di daerah Lubuk bersama Aden Moling Aing manyet topi tompi. kacamata tuh banget karadak. tapi payu kurang punya saya pasti Tapi tidak, Tidak, Oh, Kita Bu kawalungan kawalungan Bu guys jadi ayah nangis ayah di tempat walaupun ga nih sebutnya lalu bahasa Indonesia ada sungai sungai jadi orang yang keren kekotohan keren wedding pengantin tapi kamu jadi keren wedding sebenernya di konten tau oh, juga kumaha hasilnya tinggi kumaha pokoknya bakal di upload di e, IGN apa ngantin tinggi Facebooknya pengantin soalnya dan penggila bisa subscribe like and share eh place di mobil adik. place nya นอน mah foto panganin Berapa air di kayu Oh, gitu. Jadi, air foto Cuman, nih, kencang. Air galau aksya, mah. Mau jajar, moto. Ah, op, halus. Nah, harusnya deh, ini saya <laughs> rapiin gitu deh. Hai, sona turun ke. atau aperture? atur aperture. dengan Aisona fotografer amatir ya ko aing saya tinggal lagi tu aing ngelel yoo tu aing ngecape ngagaya mollingstone tentang boho di subscribe fotografer anyar Aduh, geng, ayu, nate, tadi geng ayah, ayah kata tempat baru paling mahal, lagi bener pisang ayah buat jemur rubuh, rubuh pokoknya tadi malah mawanya mawat ya mal, dia dihalu di situ, di gimana? Ya, harus, asli dari bawah, asli, ayu, asli nak, na. aduh, aduh. terus kemana tuh ayah nakar? ayah kata tempat baru paling mahal, pokoknya yang penting mahal, ya dengan harga gitu, eta prinsip harus mahal, yang penting mahal tapi maha. Baik, tinggal aja Tapi mau mahal, sama mahal <laughs> lagi dia oh, bener, eh. Oke, geng, jadi Kurang rek pindah tempat Di Puttenfield Tempat Angur majah Jehna berenggah soalnya nyeretit ih ada beli sih berarti lucu untuk beli sih beli sih cuma lucu jadi aku sih ya. apa tanam ujir kopi aduh jika cari tembala daing mau ngulin kak sariteng jawa nih kumayar di lo ratus yaa kareknya ini harus gua duka bu pengantin Yang yaa yaa ini lamun kumaha kolona sih si aya teh kumaha lamun kolona belum hayang belum lima udah mulai terus gadget masalah masalah tuntasnya